Mulai kapan, ya, bos? Mulai Mulai, jam berapa iya. lagi Jam setengah sepuluh, nah. jam setengah sepuluh, jam setengah mulai jam setengah sebelas. Soalnya satu jam sekali, katanya eh, bergiliran. bos, Jangan. pirang jam sekali giliran ya? kayak sekali, mas. Satu jam sekali giliran Jangan. Satu jam sekali bos, giliran Di samping saya bos, ada pos uh, polisi pos polisi Ya, ada bapak Polisi juga yang mengatur kelancaran arus lalu lintas gimana pak ini arus mudik sekarang ini tangkapan bapak gimana menurut bapak nah, sudah mulai memuncak baik kendaraan besar maupun kendaraan yang kota tua untuk dari dari wilayah barat ke arah umur dari jakarta menuju jawa sudah padat merayap diprediksi harus puncaknya hari apa pak? Diperkirakan hari Minggu. Hari Minggu padat. Ini bapak sendirian tuh di sini pak? Dua, berdua, dua. Oh, yang satunya mana pak? Yang satunya di Pasar Bawah. Oh, di Pasar Bawah. Nah ini pak adanya anak muda yang mengatur menyeberangan jalan gimana pak? Tangkapan bapak? Membantu, sedikitnya membantu. Membantu bapak polisi ya itu pekerjaan bapak polisi, oke. Okay. Nah ini kita juga bersama Mas Bilal selaku tim yang membantu warga menyeberangkan di putaran uh, jalur pantura desa Pangang Sari, kecamatan Losari, Kabupaten ke Serpong. Gimana Mas Bilal ini? Tanggapan Mas Bilal sendiri gimana? Alhamdulillah, selama ini berjalan dengan baik. Uh, Tadi sore mulai hujan, hujannya. Uh, Perjalanan dan penyeberangan itu ya semua semua diberi keselamatan. Nah Mas Bilal sendiri ee, membantu e, menyebarkan masyarakat Pulau Jalan. Mas betul. Bilal. Mulai kapan Mas Bilal? Mulai berarti sudah tiga hari ini. Tiga hari ini. Nah penghasilan boleh tahu penghasilan Mas Bilal? Lumayan, cuma ada sepeda roda tiga rokok aja lah. Nah Mas. ini Mas Bilal e, dapat jadwal giliran belum? Belum, belum, belum, belum. Kapan kira-kira? nanti setengah jam lagi oke terima kasih mas Bilal. sama-sama nah bosku tadi kita sudah uh, bertanya sama bapak polisi yang bertugas uh, di posko uh, untuk memantau arus mudik katanya uh, adanya uh, orang uh, yang membantu uh, menyeberangkan jalan itu sangat membantu kata polisinya Mengurangi pekerjaan bapak polisi lah intinya. Oke bosku, kita ikuti terus bosku. Dan tadi eh, kita sempat bertanya sama Mas Bilal bosku. Yang sebagai sebagai pelaku atau sebagai jasa eh, menyeberangkan jalan bosku. Di jalur putaran eh, Pantura, Desa Panggangsari. subscribe di channel pada tv band. Okay, bosku, kita dua hari ini bosku, kita ketemu lagi di sini bosku. Lagi lihat uh, di lokasi perputaran jalur Pantura. Ini tepatnya di desa Pangangsari kecamatan Losari Kabupaten Petinterpol. Nah ini satu-satunya pemputaran bosku uh, yang ada di sini. Di sana putarannya ditubut semua sampai ke arah yang menuju Jawa Tengah. Nah ini di sini. Ada putarannya, makanya di sini banyak orang memutar atau orang lalu lalang. Nah, itu bosku, teman-teman kita yang sedang membantu masyarakat untuk menyeberang jalan. Bosku, kalau tidak ada teman-teman kita yang menyeberangkan jalan ini sangat berbahaya karena ini jalur Pantura. Apalagi sekarang musim arus mudik, mobil kencang semua. Oke, bosku, kita lihat aja seperti apa tujuannya. Ini bosku yang menunggu giliran Di Wong tua Selamat awan Selamat awan, puasa beli, puasa beli Puasa, Alhamdulillah Oke, eh, lagi apa ceritanya kaya? Lagi Lagi kita buka puasa Apa orang apa? nanti jam maplus kaya? Orang, ini puasa beli dolan Oh, bukuri itulah ceritanya Itu masyarakat sekitar, bosku. Ya, membantu masyarakat sekitar menciptakan pengguna jalan. Uh. Wajah-wajah, eh, alum-alum, bos. Soalnya lagi puasa. Ibu bapak Kaya ngantuk Kira-kira nih keranjangan pak, ah, iya. Ceritanya lagi apa pak? Lagi apa ceritanya? Ini lagi jago. Lagi Orang menunggu jam Iya apa pak? karo rakyat. Oh. Arane apa pak? ngomong-ngomong pak, Arane. Saeidun Saidun. Mang Saeidun juru parkirnya Singora Asing Maning di lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Panggang Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ge. Mang dulu dulunya kalau nggak salah Ambecak uh, ya, Mang Saidun. Iya dulunya ambecak sekarang enggak ambecak kenapa Mang Saeidun? ya di juru parkir di polisi Oh jadi sekarang jadi. bantu orang lipat ya. Iya bantul dan di bantul Soalnya itu ya kondisinya seorang kuat beca ya jadi bantul oh, sekarang. Sangat oh, di bantul. Tapi penghasilannya anak orang. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Oh, bos, Bang Syaifudin dulunya mantan.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 baik kendaraan besar maupun kendaraan yang roda dua untuk dari dari wilayah barat ke arah timur dari Jakarta menuju Jawa sudah padat merayap diprediksi harus puncaknya hari apa Pak Diperkirakan hari Minggu hari Minggu padat Ini Bapak sendirian tuh ke sini Pak Dua berdua dua, dua. Oh, yang dua. satunya mana Pak Yang satunya di pasar bawah Oh di pasar bawah Nah ini pak adanya anak muda yang uh, mengatur menyeberangan jalan gimana pak? Tangkapan <tuk> <tuk> nah, bapak? Ya, membantu, ya, sedikitnya membantu. Membantu bapak polisi ya, ya. membantu pekerjaan bapak polisi. Oke. Okay. Tadi kita sudah melihat bosku sudah melihat teman-teman kita yang membantu uh, warga yang menyeberang jalan bosku. Nah itu putarannya bosku karena. Uh, karena harus mudik, bosku. Karena harus mudik sudah mulai ramai. Bosku kalau nggak ada teman-teman kita di sana, bosku sangat berbahaya. Makanya uh, beruntunglah buat uh, pengguna jalan adanya teman-teman kita yang membantu menyemperangkan jalan. Di sana dua orang, di sini empat orang. Jadi satu tim ada enam orang bosku dibagi. Di sana dua orang menyutup uh, lajunya mobil, di sini yang empat orang membantu warga yang menyeberang jalan. saya okay, bosku jadi kita sampai di sini bosku karena waktunya sudah mulai siang waktu sudah panas dan kita juga sudah mulai capek bosku berdiri di lokasi uh, putaran ini bosku jadi kita mau pulang bosku sebelum ya, mengakhiri tayangan video ini saya ucapkan bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bosku yang belum subscribe bosku silakan subscribe yang sudah sakit tonton videonya sampai selesai kita mau pulang bosku bye bye.